Bismillahirrohmanirrohim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Murobi Lofer. sobat Muslim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas Sheikh Hona Qalil. Sheikh Kolil adalah ulama yang sangat masyhur di Madura. Beliau lahir pada sekitar tanggal 25 Mei tahun 1835 atau pada 9 Safar 1252 Hijriah di Kemayoran, Bangkalan. Sang ayah adalah Kiai Haji Abdul Latif. Beliau adalah putra dari Kiai Hamim yang merupakan putra Kiai Abdul Karim. Kiai Abdul Karim dilaporkan merupakan putra Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman. Said Sulaiman merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati, sedangkan ibunya bernama Syarifah Khodijah. Dia putri dari Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Said Sulaiman. Syekh Kolil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Kolil kecil memiliki keistimewaan yang haus akan ilmu, terutama ilmu fik dan nahu. Bahkan ia sudah hafal dengan baik seribu dua bait nazam al-fiyah Ibn Malik sejak usia muda. Mbah Kolil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Janganan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke pondok pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di pondok pesantren Sidogiri. Alamat Syarif merupakan karya beliau sesuai namanya. Kitab Al-Madness Syarif Al-Mulaqah Al-Fadhil ini merupakan kitab matan inti, yang berbicara mengenai fondamen dasar hukum Islam, ilmu fikih. Yang menarik dari kitab setebal 52 halaman ini adalah bukan hanya karena kemasyhuran penulisnya, melainkan kitab ini telah menampilkan landscape keilmuan yang selama ini terkesan rumit, menjadi demikian lugas dan mudah dipahami. 5. Syekh Kolil pernah berguru kepada beberapa ulama, diantaranya Kiai Haji, Abdul Latif, ayahnya Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Syekh Nawawi Al-Batani Bimikasyeh Usman bin Hasan Ad-Bim Ahmad bin Zaini Dahlan Mustafa bin Muhammad Al-Afidi al Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Asy Syarwani dan Berikut merupakan murid-murid dari Syekh Kholil. Kiai Haji Muhammad Hasan sebut pendiri pesantren Zainul Hasan Gendong, Probolinggo Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri pondok pesantren Kediran, Jombang Kiai Haji Mustafa pendiri pondok pesantren Tarbiyatut Tolabah Kranji, Lamongan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Muhammad Falak bin Abbas, Pagentongan Bogor Kiai Haji Imam Zahid, Jombang Kakek Buyut MH Ainun Najib Kiai Haji Romli Tamim, menantu KH Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang Kiai Haji Bisri Syamsuri, pengasuh Pondok Pesantren Denanyar, Jombang Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri Kiai Haji Masum, Lasem, Rembang Kiai Haji Munawir Pendiri Pondok Pesantren Al-Munawir Kerapyak Yogyakarta Kiai Haji Bisri Mustafa Pendiri Pondok Pesantren Raut Latut Talibin Rembang Kiai Haji Nawawi bin Kiai Nur Hasan bin Kiai Haji Nur Hatim Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Kiai Haji Bahar bin Kiai Nur Hasan bin Kiai Haji Nur Hatim Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri pasuruan Kiai Haji Ahmad Sidik pengasuh Pondok Pesantren Ssidikiyah Jember Kiai Haji Asad Syamsul Arifin pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah asem bagus Situbondo dan masih banyak lagi Kiai Alim murid Syekhona Kolil Syekhona Khalil wafat pada Jumat 29 Ramadan 1343 Hijriah atau tanggal 24 April tahun 1925 Masehi. Beliau dimakamkan di Desa Martajasa, Bangkalan, Madura. Sobat Muslim, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like dan share Murobi lofer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.